ini bekerja di Fakultas Dakwah Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial kebetulan salah satu mata kuliah pilihan yang diberikan kepada mahasiswa itu adalah mengenai perburuan. Oleh nah, karena itu <tuh> Fakultas Dakwah terutama Prodi KS tentu punya concern gitu ya bagaimana perburuan yang ada di Indonesia dan kemudian di luar negeri itu tidak bermasalah. Nah tentu yang perlu dilihat itu pertama adalah paradigma memandang buruh. Kalau paradigmanya salah maka ya udah kesananya salah semua. Gitu. Kalau memandang buruh itu sebagai pekerja yang hanya dimanfaatkan gajinya ya sudah. Akhirnya begitu mereka tidak dapat gaji atau gajinya itu tidak dikeluarkan atau gajinya itu tidak besar ya. Mungkin juga tidak bermanfaat untuk negara gitu. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa paradigma memandang guru ini penting. Yang kedua, kalau paradigmanya sudah benar, maka kita harus melihat bahwa guru itu juga manusia. Lebih-lebih gitu ya. manusia perempuan. Gitu ya. Yang mereka itu bekerja tentu saja sudah mengorbankan banyak hal ya. Keluarga, mungkin juga anak, suami gitu kan. Sehingga ketika mereka jauh dari rumah itu tentu saja negara wajib melindungi, wajib memproteksi mereka agar hal-hal yang buruk buat mereka itu e, tidak terjadi. gitu. Bahkan bukan hanya ketika mereka ditempatkan ya, tapi bagaimana mereka ketika sudah ditempatkan. Ini pemantauannya seperti apa gitu. Mungkin e, belum ada itu sistem yang dibuat untuk bagaimana memantau mereka ketika mereka sudah ditempatkan Jadi apakah misalnya dipasang CCTV, ini kan juga harus ada kontrak dengan majikan gitu kan? Itu itu penting itu menurut saya itu. Sebab kalau enggak ya akhirnya meskipun mereka ditempatkan sesuai dengan undang-undang tapi bisa jadi ketika mereka tidak dipantau justru kekerasan tuh mulai dari sana gitu. Nah iya tidak ada perlindungan Bahkan sulit gitu kan Dan yang sering terjadi Terutama di timur tengah itu Misalnya mereka Kalau akhirnya sampai membunuh majikan Itu sebenarnya bukan karena mereka gitu. Tapi diawali oleh e, Mungkin majikan itu yang Menggoda mereka dan memaksa mereka Untuk melayani gitu ya. Nah, padahal mereka saya yakin meskipun mereka jauh dari keluarga masih memegang teguh moralitas gitu. Itu yang kedua yang mungkin perlu dilihat gitu. Nah, belum lagi misalnya bukan berarti kalau sudah ditempatkan itu kemudian mereka aman gitu. Lah karena itu pemerintah perlu melindungi mereka tuh dari hulu sampai hilir bahkan sampai pulang lagi ke Indonesia gitu Jangan sampai misalnya informasi bahwa mereka ketika pulang diperas. Itu masih muncul gitu. Padahal mereka itu apa pahlawan devisa gitu Kasihan ya Kasihannya pahlawan devisa ya, tapi kok ya nasibnya kok tidak tidak seperti pahlawan gitu ya. Yang dihargai bahkan mungkin banyak TKI gitu yang pulang apa ya? Ada yang stres gitu kan, ada yang mungkin Cacat permanen gitu loh Ini negara wajib melindungi nih. Termasuk pjtki nya juga Jangan yang kemudian dilepas Begitu saja gitu Banyak PJTKI yang tidak bertanggung jawab gitu kan Lah karena itu Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi Tentu saja Misalnya perlu seleksi ketat terhadap PJTKI. Jadi gitu. nah Ini at aturan PJTKI ini Ada enggak gitu kan dalam undang-undang gitu Jangan-jangan, misalnya tidak disebut secara eksplisit gitu kan Sebab kalau enggak ya akhirnya menjadi peluang lagi gitu ya buat mereka Jangankan PJTKI ya Wong, apa ini KBH aja Yang itu tujuannya mulia dan membayar aja banyak yang menelantarkan ya. ya kan? Ya. Nah ini maka, meskipun mereka itu kerja secara dunia Tapi saya yakin apa para pekerja itu niatnya panjang gitu ya untuk keluarga bagaimana ke depan lebih baik Nah Kalau niat mulia ini tidak dikuatkan oleh undang-undang Maka emang Mungkin itu saja Jadi saya termasuk orang yang mendukung Bagaimana buruh migran atau buruh secara umum itu Dilindungi karena mereka itu adalah bagian dari kita Terima kasih